Selamat adik-adik terkasih, jumpa lagi di selamat pagi teruna bersama kakak Hosea sini. Bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kalian semua baik-baik aja ya Gimana semalam tidur Nyenyak gak? Nah sekarang ayo kumpulin dulu nyawanya Kita simetriskan posisi duduk kita, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita Kita siapkan juga Alkitab kita Nah bacalah Alkitab kita pada hari ini dari kitab Lukas 5 ayat 12 sampai yang ke-16 Lukas 5 ayat 12 belas sampai enam Nah, kalau misalkan kita sudah terbuka, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita dalam mendengarkan dan menjalani hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah, Bapa, Kami, yang kami sembah, Dalam Yesus Kristus, mengucap syukur. Kau telah boleh membangunkan kami dengan nafas kehidupan baru dan kesehatan tubuh yang baik hanya daripadamu, ya Tuhan. Ya Tuhan sekarang kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk, untuk mendengarnya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah kita baca ya Lukas 5 ayat 12-16 Judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota Di situ ada seorang yang penuh kusta Ketika ia melihat Yesus Tersungkurlah ia dan memohon Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengulurkan tangannya Menjama orang itu dan berkata Aku mau, jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa Nah judul renungan kita yaitu meluangkan waktu bersama Allah A river runs through it adalah kisah Indah yang ditulis oleh Norman Maclean Tentang dua anak laki-laki yang besar di wilayah barat Montana bernama Bersama ayah mereka seorang pendeta gereja Presbyterian Biasanya pada minggu pagi Norman dan adiknya Paul Beribadah di gereja dan mendengarkan ayah mereka berkhotbah Pada minggu sore ada satu kali kebaktian lagi Dan ayah mereka akan kembali berkhotbah namun, di antara kedua kebaktian tersebut, kedua anak itu mempunyai waktu bebas untuk menjelajahi bukit dan sungai bersama ayah mereka yang ingin melepas lelah di antara pelayanan. Sang ayah sengaja menarik diri dari kesibukannya agar semangatnya dipulihkan dengan kekuatan yang berlimpah-limpah untuk berkhotbah pada sore harinya. Di sepanjang kitab-kitab Injil, Yesus terlihat mengajar orang banyak di atas bukit dan dari kota ke kota menyembuhkan orang sakit dan penderita yang dibawa kepadanya. Semua interaksi ini sejalan dengan misi sang anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang. Itu ada di Lukas 19 ayat 10. Namun, dicatat juga bahwa Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itu ada di Lukas 5 ayat 16 tadi. Waktu yang diluangkannya di sana digunakan untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Supaya dirinya diperbaharui dan disegarkan sebelum kembali menjalankan misinya di dunia Dalam pengabdian kita kepada Allah Ada baiknya kita mengingat kebiasaan Yesus yang sering menarik diri untuk berdoa Jika kebiasaan ini begitu penting bagi Yesus Apalagi untuk kita, ya gak, ya gak, ya gak, ya gak? Kiranya kita rindu untuk meluangkan waktu yang teratur bersama Allah Bapa kita Yang sanggup memulihkan kembali semangat kita dengan kekuatan yang berlimpah-limpah demikian renungan kita pada pagi hari ini yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini, mari kita bersatu dalam doa, Tuhan Yesus yang baik terima kasih karena kami telah boleh mendengar sedikit dari firmanmu Tuhan, kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami perlakukan di dalam keseharian kami ya Tuhan sekarang kami ingin mengawali aktivitas kami, Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin jaga selalu kesehatan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati mm <laughs>